Kita semua yang ada di rumah juga, Tuhan Yesus memberkati. Damai atas kita semua, amin. Dimanapun Anda berada, ketahuilah Tuhan ada di sana, amin. Karena Tuhan Maha Hadir, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai kita semua yang senantiasa hidup, mengandalkan Dia. Bapak yang baik, ini hidup kami, Tuhan. Kami datang di kakimu, Tuhan, karena kami rindu sama Tuhan. Kuduskan ibadah kami, Tuhan, menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Kami percaya suasana surgawi ada di tempat ini. Sukacita mengalir berlimpah. Terpuji engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pusat penyembahan kami. Kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama kita katakan Amin. Sekali lagi bertepuk tangan buat kita. Haleluya. Oh, dimusuh Mari pandang kepada Tuhan Bila Ku buka mataku Dan lihat wajahmu Ku terkaku Bila Ku lihat hidupku Dan karya tangan. Sangju karena semua yang baik dalam hidupku itulah kalian bu beri kesempatan yang baru dan ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang kukenal ya kasih yang Sampai okay. hingga matahari sampai terbenam di bumi barat biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidup kita seberapa banyak yang mengalami kasih setia Tuhan mujizat pertolongan angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan Di dalam dari semangatku Ini nyanyian kerinduan kami abah